5 Fakta Unik Dunia Sains Yang Jarang Diketahui Orang Pernah Baca Salah Satunya? Dilansir Halaman Bobo.id Sebelum Lanjut Pembahasan Sebaiknya Tekan Tombol Subscribe Dan Tekan Gambar Loncengnya Ya Jangan Lupa Like Dan Dibagikan Lanjut 5 Fakta Unik Dunia Sains Yang Jarang Diketahui Orang Pernah Baca Salah, Satunya? Dalam dunia sains, semakin kita mengetahui banyak hal, semakin banyak pertanyaan yang muncul Pertanyaan tersebut biasanya diawali dengan mengapa dan bagaimana, karena penasaran dengan alasannya Sikap ingin tahu ini baik untuk dikembangkan Anak-anak yang selalu merasa penasaran dan ingin tahu terhadap suatu hal, merupakan ciri-ciri anak cerdas. Otak kita memang digunakan untuk mengolah dan memproses informasi, sehingga pengetahuan baru dapat ditemukan. Ini juga merupakan cara yang digunakan oleh ilmuwan dan peneliti, mereka meneliti sesuatu, lalu mempertanyakan hal tersebut, dan menemukan jawabannya. Namun, tidak semua orang mengikuti hal-hal baru dalam sains, sehingga kebanyakan dari mereka tidak mengetahui faktanya. Nah, supaya bisa menambah informasimu, cari tahu fakta unik dunia sains yang jarang diketahui orang, yuk! Fakta unik dunia sains 1. Apakah berbahaya jika kita tidak sengaja menelan permen karet? Permen karet dikatakan berbahaya jika tidak sengaja tertelan ke dalam saluran pencernaan. Banyak mitos yang berkembang bahwa permen karet tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Faktanya, meskipun lambung tidak bisa mencerna permen karet, permen karet tetap bisa keluar dari tubuh. Polimer karet tahan terhadap asam lambung, sehingga sulit dicerna. Bagian dari polimer karet tersebut berpindah ke usus besar dan dikeluarkan. Begitu juga dengan biji-bijian, seperti biji jeruk yang tertelan secara tidak sengaja, sistem pencernaan kita yang canggih mampu mengeluarkan berbagai makanan yang tidak dapat dicerna. 2. Mengapa kura-kura dan penyu bisa berumur panjang? Sering ditanyakan banyak orang, mengapa kura-kura dan penyu bisa berumur lebih panjang dibandingkan hewan lain?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 3. Mengapa rambut manusia berbeda-beda? Teman-teman sering pasti sering melihat perbedaan rambut pada manusia. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini dapat menutupi karakter lain, dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini memengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita. Karena adanya sifat-sifat genetik yang saling memengaruhi. 4. Mengapa matahari berubah jingga ketika menjelang senja? Pertanyaan ini merupakan hal yang dekat dengan kita.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 Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup, sungai dan danau. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya, melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya. Sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Nah, itulah 5 fakta unik dunia sains yang ternyata lebih menakjubkan daripada yang kita kira. Terima kasih, telah mengikuti Rin75 Channel, berikan komentar dan masukan supaya kami tetap semangat berkarya. Terima kasih.